Ku jumpa dirinya, di suatu suasana Terasa getaran dalam dada Ku coba mendekatinya, ku tetap dirinya Oh dia sungguh mempesona Ingin daku menyapa menyapanya, menyapa dirinya Percanda tawa dengan dirinya, namun apa yang ku rasa, oh, ku tak kuasa. Aku tak tahu harus berkata apa. Oh, oh ini kan namanya cinta. Oh, ini cinta cinta pada jumpa pertama. Ini rasanya cinta. Oh ini kau cinta terasa bahagia saat jumpa dengan dirinya. Paulista. Wow,